Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar tentunya. Baiklah perasaan Leslar dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di malam hari ini. Tentunya ada sebuah kabar spesial banget yang untuk kita semua di malam hari ini. Perhatikan keunggahan pertama. Wow, ada siapa nih? Ada foto Baby Elf? dan ada sebuah tentunya tulisan konser Raya 27 dan luar biasa Lesti Wow stainless dari Lesti gejora ada dari wandahara nih luar biasa yang mudah-mudahan lancar untuk acaranya malam hari ini mudah-mudahan di dalam kesengen kita selalu bahagia Amin dan untuk berikutnya juga perhatikan Wow, ada idele kesayangan kita, persahabat di malam hari ini di segmen uh, Om Tukul ya, masya Allah, mudah-mudahan Om Tukul juga diberikan kesembuhan dan mudah-mudahan cepat sehat dan bisa beraktivitas kembali, amin, ya robbal alamin, tuh persahabat ya, ada Bunda Lesti I, dan Kakak Bilar yang penampilannya sangat cute banget ya, senada warna bajunya, masya Allah, mudah-mudahan. Selalu sehat, lancar, segala urusannya, amin. Dan kita lihat juga keunggah berikutnya, diunggah di EGS-nya Kariski Makeup malam hari ini. Tuh ada idola kesayangan kita ya, Kakak bilar dan Bunda Lestiki Kita masih menunggu judulkan vitamin selanjutnya di malam hari ini. Jangan kemana-mana tetap stay tune di channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar tentunya.